Hati-hati, apabila Anda subscribe channel ini, Anda akan mendapatkan informasi lebih yang dikemas secara menarik, berkualitas, dan bermanfaat. Yang sayang jika Anda lewatkan, semuanya terserah pada Anda. Oke, okay, jadi aku mau unboxing dan juga memberitahu gimana caranya memasang pelindung layar tempered glass mate untuk iPad Pro 12,9 inch tahun 2017. Yap, ini tempered glassnya, dia aman banget. Pengapakannya bagus, ada busa di luarnya sehingga aman untuk dikirimkan. Walaupun toko ini berada di luar negeri, aku beli di Shopee dengan harga 156 ribuan, cukup murah dibanding harga tempered glass lainnya, karena yang lainnya itu rata-rata ada di harga 250 ribuan ke atas. Yap, ini adalah barang yang ada di dalamnya. Terdapat tulisan stepnya, bagaimana cara pemasangannya, dan juga ada untuk menghilangkan gelembung dan pengepresan agar bisa terpasang dengan baik screen protector-nya. Ini juga ada stiker untuk pemasangan lebih tepat dan juga untuk stiker menghilangkan debu-debu yang ada pada di layar, serta alkohol pengelap debunya. Nah, alasan kenapa aku menggunakan Paperlike iPad Film Screen Protector ini adalah supaya dalam menggunakan iPad untuk menggambar dengan Apple Pencil, itu akan terasa menggambar di kertas. Jadi, akan lebih optimal dalam menggambar gitu. Jadi, langsung aja kita pasang pelindung layar tempered glass ini pada iPad. Kemudian, terdapat stiker di mana ada berwarna orange dan juga hijau, tempel kedua stiker tersebut pada masing-masing sisi. Kemudian mengelap pada permukaan layar iPad supaya tidak terdapat debu di atasnya karena hal itu akan sangat mengganggu pemasangan pelindung layar tempered glass mid ini. Apabila terdapat debu yang tersisa, itu akan menimbulkan gelembung pada layar pada pelindung layarnya atau semacam gelombang dan itu tidak akan rapat ke layarnya. Selanjutnya ada 4 stiker di mana 3 dari stiker tersebut berfungsi sebagai mempertahankan posisi dari pelindung layar tempered glass tersebut sehingga apabila nanti pelindung layar itu dipasang ke iPad tidak terlalu banyak gerak atau perubahan posisi yang terlalu besar sehingga pelindung layar tersebut akan menempel secara tepat pada layar iPad. Kemudian, setelah menempelkan tiga stiker tersebut, agar mempertahankan posisi dengan baik, kita lap layar iPad dengan tisu alkohol supaya layar iPad bersih dari debu-debu dan debu-debu kecil yang tidak bisa terelap oleh lap sebelumnya. Kemudian, kita menunggu sampai kering supaya tidak mengganggu penempelan pelindung layar. Setelah itu, kita bersihkan lagi dengan stiker yang tersisa sebelumnya untuk mengambil debu-debu yang menempel lagi. Setelah itu, copot stiker yang menempel pada pelindung layar, tapi kebetulan ternyata terbalik gitu, jadi. Saya ingatkan sekali lagi, bagi kalian yang ingin memasang pelindung iPad agar dipastikan mana layar yang bagian depan dan mana layar yang menempel, itu yang bagian depan itu yang kasar. Jadi, aku copot sebenarnya, copot di terakhir juga gak apa-apa, tapi karena biar lebih gampang lagi, jadi aku copot di awal. Jadi, aku ulangin lagi step di awal, memasang tiga stiker agar posisinya tidak terlalu banyak berubah. Kemudian saya memastikan kembali supaya tidak ada debu yang menempel pada layar iPad, supaya tidak menghasilkan gelembung pada screen protectornya. Kemudian saya lepas semua stikernya agar saya langsung mengepres dan menghilangkan gelembung-gelembungnya langsung tertempel pada layar iPad-nya, screen protectornya, sehingga hasilnya akan lebih maksimal lagi. Kemudian tidak apa ya. Jadi kalau misalkan ada gelembung atau ada debu langsung aja diambil dengan stikernya atau ditarik kembali kemudian ditekan lagi. Intinya untuk memasang pelindung layar tempered glass pada iPad ini kalian harus lebih teliti lagi dan lebih telaten dalam membersihkan layar dan juga dalam menghilangkan gelembung-gelembung yang ada pada layar tersebut. Selamat mencoba. Dan jangan lupa tekan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video baru yang lainnya. Semangat!